Jemmy Jem Aduh, mana sih nih anak? Jem! Ya, apa sih? Nah gini dong, apa, apa. ya pengen ngobrol-ngobrol aja sih ngobrol santai Oh iya, denger-dengar kemarin baru dari luar kota ya, mana nih oleh-olehnya? Betul, tapi ya jangan masuk dulu ya, gua lagi corona nih Ah, serius? Iya, Nega liat apa aku pakai masker? Kamu sendiri kenapa ga pakai masker? Iya, soalnya kalau ntar aku pakai masker, penonton Entar gak tahu aku ngomong apaan? Hey. Yaudah ya lah ya udah pas banget eh, nih. Yaudah sih kayak biasa aja duluan aja Eh betul aja. Kata teman aku nih kamu habis digrebek sama Mas Al ya? Hah <tuh> ngaco? Gak mungkin lah gue ke gerbek itu mah kabar hoax tuh. Ya logikanya nih ya. Kalau misal gue digerebek gak mungkin gue ada di sini. Palingan gue udah di penjara kali. Ya juga sih. Tapi emangnya si Mas Al itu nggak nyariin kamu? kan kamu bawa lari uang dia? Udah, pokoknya tenang. Kalau misalkan tentang si mas Al itu semuanya udah gue urusin. Nah, tapi keadaan gue kesini ini sebenarnya gue mau minta tolong sih. Emangnya kenapa tentang mas Al ya? Iya, benar. Iya iya. Emangnya kenapa sih? Kalau nah, aku boleh tahu? Jadi gini, kemarin tuh dia tuh datang ke rumah gue. Intinya dia minta duit 100 juta yang waktu awal itu buat dikambalin ke dia dalam waktu satu minggu. Kalau nggak kayak gitu, lu yang dipenjara, lu doang yang dipenjara loh 100 juta? satu minggu? Soalnya kan, uh -uh, waktu awal itu lu sendiri yang ke sana Gue cuma niatnya bantu lu doang sih Buset, dari mana gua dapat uang segitu? Udah lagi 90 puluh jutanya kamu yang pake, aku cuma kebagian 10 Ya, kan emang pembagiannya seperti itu Tapi kan, itu bukan jadi masalah kan ya? Kan bukan perlu orang kaya, udah tajuru melintir gitu kan? Ya udah minta aja ke bokap lo sana. Eh, uh, ketimbang lo di penjara lo. Ayo gimana ketimbang lo di penjara? Kalau misalnya aku kasihin, udah, bakalan tuarin, ya. gak bakalan. Udah, pokoknya kalau misalnya ntar lo ditanya bokap lo, bilang aja buat modal bisnis gitu aja. Yang penting 100 jutanya ketimbang lo doang yang di penjara. Iya, mana mana Duang mana. Ya. Oke. Okay. Nah kan, ketipu lagi kan lo. Hahaha. <laughs> Ibari. Oke, okay, sip deh, duluan ya. haha. Halo Mas Al. Uh, ya, halo ada Jadi gini, uh, tadi Julian barusan aja datang ke rumahku, terus dia malahin uang seratus juta sama aku nih. Hah? Barusan aja aku kasih dia uang lima Ah, biar dia bisa balikin duitku semuanya itu ya iya itu ya, tapi gimana dong? masa kita rugi banyak ini? udah udah tenang aja deh, habis gini aku bakalan datengin dia biar aku tagi, biar duitku -duit itu balik ya? ya ya nanti biar aku balikin gak apa gak oke oke okay, okay. mas al baik banget ya terus duitnya mas al yang 150 juta itu gimana? hilang dong ya tenang aja kalau soal mas santai santai deh terima banyak loh Mas Al tapi kalau kayak gitu maksudnya nggak jadi rugi banyak kan? nggak sedikit loh itu 190 juta lumayan. Banyak. tenang aja punya banyak yang dari mana mana oke okay. oke okay, oke okay. emang masalahnya kerjanya apa sih kok duitnya banyak banget? ntar kapan-kapan aku cerita deh soal aku tenang aja ya deh kalau gitu aku bakalan datengin durian dulu ya. Oke deh, Mas. Kalau gitu, makasih banyak ya. Enak juga ya, kalau nipu orang yang tetangga on gampang banget kayak gini. Lebih enak lagi kalau semua orang bisa gue tipu kayak gini. Tapi kasian si Jamie juga sih lama-lama nggak -lama enak sama dia. Kan dia nggak tahu apa-apa. Tapi di sisi lain gaya hidup juga butuh modal, butuh materi. Lifestyle juga butuh banyak duit. Gimana ya? Biarin lah. <tik> Hayo, mas. itu uang dari mana itu kok banyak banget Loh, kok Hah? kamu kok ada di sini sih oh nggak usah macem-macem sama aku itu uangnya Jamie kan eh uh, um, bukan eh uh, iya mas ini aku jadi ceritanya aku hmm. tadi dari rumah Jamie hmm. terus ya minta duit ini tujuannya baik sih buat ngabalin ke kamu kan hmm terus Gimana itu nasibnya, Jamie? Gali lubang, tutup lubang gitu. Aku bingung gitu, mau dibuat bisnis apaan uangnya dari masnya kemarin. Lah terus, uang 50 juta yang aku kasih kemarin itu gimana nasibnya? 50 juta. Oh, yang 50 juta itu tenang mas, itu aman hmm. yang 50 juta. Eh, hmm? enggak ding. Cuman 10 juta hmm. aku beli sesuatu kemarin. Eh. Aduh, aduh, kok ditampar sih? kamu itu ya sudah aku kasih kesempatan kedua codang, masih codang aja cari codang, masalah codang, ya. Kayak gitu, jangan jangan baper, jangan sensian, jangan sensian. Bukan itu maksudku. Kan situ cowok kok nampar sih emang situ cewek kan beneran. Ah, ah enggak mas cada-cada. jangan baper jangan baper slow down slow down slow down eh, ini kalau YouTube gak family friendly sudah aku hajar beneran ampun bang ampun ampun ampun jatuh kelemah mana uangnya jami kembali sekarang cepat lepas enggak, lepas enggak, lepas enggak. Uh, tuh gini aja aku kasih kamu waktu dua bulan aku pengin semua duitku balik tapi aku maunya ini duit hasil usaha bukan duit hasil dari orang utang lain ingat, aku kasih waktu 2 bulan hah? 2 bulan? ya lah, kalau gak balik aku bakalan bikin hidupmu jauh lebih sengsara daripada sekarang udah, ciao mbaknya siapa ya kok tiba-tiba datang ke sini ya aku ngeliat masnya kayak orang depresi gitu ya siapa tahu sih aku bisa bantu iya emang emang aku lagi depresi mbak lagi stres lagi banyak pikiran sih emang uh, Jadi kayak gini mbak aku dulu pernah ketipu sampai ratusan juta sih oh. dan itu sama teman deket aku sendiri nah Gara-gara itu kehidupanku kayak berputar 180 derajat gitu Jadi aku yang mikir selama ini kalau misal jadi orang yang baik hmm. Menolong orang itu kok kayaknya uh, gak dapat apa-apa ya Jadi sebagai ajang balas dendam sih aku lakuin hal yang sama kayak temanku lakukan ke orang lain Kebetulan aku punya tetangga baru kan ya mukanya kayak on, -on gitu sih Makanya aku tipu dia sih Gak besar sih, cuma 50 juta doang sih, mbak. Uh, jadi masnya nipu juga gitu? Iya, sebagai anjang mas dendam sih, mbak. Soalnya kan udah kecereng ketipu gitu ya, sekali kalilah Aku yang nipu, tapi akhir-akhir ini kok kayaknya perbuatan aku salah ya. Kayak gak sesuai sama aku sebelumnya gitu. Emang gak ada dilaporin polisi gitu? Nah itu mbak, kayak ini masalah utang-piutang -utang yang gak dikembalikan, nah itu bukan pidana itu mbak, jadi ya fan fan aja lah ya, kecuali paling nanti uh, karma lah ya yang datang. Ya udah tahu gitu. Ya kan ntar bisa tobat mbak, <laughs> yang ntar aja tobatnya. Nah, yang penting duitnya kan, udah gue pelanjain. ku buat hedon kan sama temen-temen, masalah karma kan, tobat aja ntar. Ya Mba. jadi Gimana, gini Mba? deh, kan punya usaha yang sanitizer Nah, kebetulan kan Masnya sudah ada modal tuh. Jadinya Masnya bantuan tuh di modal. Aku di bagian pengembangannya. Yang kita bisa kerja bareng. Tapi kan uh, kemarin tuh aku nipunya bukan nipu sih, Mbak, kayak aku meres dia gitu 50 juta kan. Tapi sekarang sisa 40 juta, 10 jutanya itu buat beli ya headan lah ya, macam-macam. Jadi sisa 40 juta. Emang modalnya berapa, Mbak? Bisa sih 40 juta Wih penipu nih mbaknya nih Aman kok nanti aku punya portfolio -nya. Nanti tinggal masnya pelajari dulu Terus bantu di modal sama kemudian uh, Nanti bantu kembangin formulanya gitu Oh benar bener tuh mbak setuju tuh mbak Bisa tuh mbak Yaudah kalau gitu kita langsung diskusi aja ya Kayak prospek kedepannya gimana Targetnya ya. berapa sama aplikasinya tuh kayak gimana Nah, jadi gitu ceritanya Untuk season 1 ini Oh, masih ada kelanjutan season 2 dong? Ya, tergantung. Enggak tergantung juga sih. Semakin banyaknya subscribe, kita semakin semangat. Kalau perlu kita bikin video sampai kita mati. Makanya... Untuk para gengs-gengs, jangan lupa buat subscribe. Youtube Salas Army dan follow IG kita masing-masing ya, deskripsi ada di bawah. Ya, jangan lupa follow IG kita, subscribe Youtube Salas Army. Sekali lagi, link dan, deskripsi, link dan deskripsi semuanya ada di bawah. Soalnya dijamin season 2 pasti bakal lebih seru dari season lebih pertama. Seru lagi. Lebih kontroversial, lebih menguras hati dan tenaga. Ya, Terima kasih Pak semuanya ya. Oke, okay, bye-bye.